Uh, ya, yeah. Jadi, yeah. so guys, aku mau update dulu nih makan malam aku yang terkece, terpanas jalan raya malam hari ini. Yeah. Halo, guys, back Halo, kita malam ini malam ini banget nih malam ini banget ya lokasinya di bukit hijau Jimbaran Jalan Uluwatu Kuta Selatan Bali Indonesia kalau kalian mau ngirim paket alamat ya? ya di bawah ini atas nama Risti Kamarudin atau CC Malaysia karena orang-orang ya. di sekitar sini jadi kita dikenal dengan mengenali nama akhir gue ya, guys banget nah, Oh my God Shloba Tuh Ya, yeah. jadi so, Guys, aku mau update Makan malam aku, malam ini juga Malam yang terfana ini so, Aku makannya ubi rebus Plus Kerupuk <laughs> Jadi aku suka banget makan ubi-ubian, segala jenis ubi-ubian mau digoreng, mau direbus, mau dipanggang. Intinya gue anak kampung. <laughs> Luar kecuali kampung. kecuali aku ya. Aku tuh makanya burger, kayak pisal gitu kan, kayak um um uh, something like that. <laughs> Jadi aku sukanya makan ubi ya dari dulu. Iya, Oh enggak enak Kita. banget karena papa aku juga memang suka makan kayak ginian dan di rumah itu yang suka makan ubi cuma aku dan papa gue doang kalau Joy, dia tuh... oh, ice cream, chocolate, um, any kind of juice, and also... jadi yang buat aku ubi tuh kayak rasanya tuh... enak banget gitu yeah, yang anak so. kampung ada gak sana yang suka makan ubi? Yeah, yang suka makan ubi boleh komen di bawah <laughs> yang suka makan kayak gue kayak Cece boleh komen di bawah biar aku juga tahu kalau aku tidak bukan uh, spesies yang aneh di dunia ini ya, ya tidak sendiri tidak ya, sendiri karena hidup sendiri itu nggak enak kayak tidak baik manusia itu seorang diri ya kan oke okay.